tidak beda dari waktu ke waktu, menyelesaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, terutama landasan ilmu pengetahuan itu kan filsafat. Jadi, hampir seluruh kegiatan ilmu pengetahuan itu pada prinsipnya dilandasi oleh eh, diskursus. Fasafati. Atau semua ilmu pengetahuan itu tanpa landasan filsafat bukan ilmu pengetahuan. Itu. Maka dua mata kuliah metodologi dan filsafat itu diajarkan. Itu agar supaya Anda mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk uh, melakukan Penelitian, sebetulnya yang bersangkutan erat dengan uh, ilmu pengetahuan itu adalah logika. Ya, banyak yang logikanya nggak sempurna, miring, ya. kacau itu, <guluh> nggak sedikit Mbahasiswa, mahasiswa, mahasiswa meskipun sudah mengambil doktor nah kalau logikanya sudah amburadul, sudah tidak lurus ya bagaimana mau mencari kebenaran nggak sampai nah metodeologi itu ya bagaimana dengan metode itu kita memperoleh kebenaran ya kebenaran ya, itu ya mengandung kepastian jadi kalau melakukan penelitian, menulis disertasi itu tidak bisa sembarangan. Nggak tidak bisa sembarangan yang dimaksud itu karena ada syarat. Syarat yang pertama adalah menggunakan metodologi itu. Syarat yang kedua disusun secara sistematis. apa artinya bahwa itu disusun secara sistematis jadi ya tidak boleh ngawur menulis itu ada panduan panduan yang mendorong anda untuk mengikuti panduan itu maka pasca sarjana menerbitkan Panduan menulis disertasi. Nah, anda belum punya tentunya ya? Belum ya? Belum. Jadi kalau kalau belum ya segera menghubungi Pak Joko. Nanti bagaimana supaya diusahakan. Jadi mata kuliah metodologi itu harus membawa pertama buku panduan penulisan disertasi. Versi pasca sarjana UNS banyak panduan dari universitas-universitas universitas lain mungkin berbeda-beda kita punya sendiri dan itu harus anda miliki Tuh, yang pertama ya kemudian yang kedua sumber yang penting yang harus anda miliki yaitu metodologi itu sendiri. Secara umum, kita mengakui ada dua jenis metode penelitian. Yang satu bersifat kualitatif, yang kedua bersifat kuantitatif. Dua-duanya bisa dipakai, ya. tetapi... Anda harus menguasai betul itu metode kualitatif dan kuantitatif yang yang tidak kita ajarkan di dalam metodologi ini. Kita hanya memberi prinsip-prinsip eh, saja. Sehingga pemilihan anda terhadap metode jenis metode ini ya, bergantung pada modal intelektual Anda pada waktu dahulu kalau terbiasa kuantitatif ya dilanjutkan, tapi kalau terbiasa menulis secara kualitatif ya dengan cara kualitatif pada umumnya paradigma yang dikembangkan di di kajian budaya ini adalah uh, menggunakan analisis atau jenis penelitian kualitatif Mengapa demikian? Karena uh, kita melakukan suatu penelitian itu tidak sekedar membeberkan persoalan. Tidak hanya sekedar menemukan kebenaran. Jadi kita itu mempunyai suatu paradigma yang disebut paradigma kritis nah saya sudah tentu yang dimaksud kritis itu sesuatu yang mungkin bertentangan dengan common sense atau pendapat orang lainnya ya. itu bisa terjadi atau ya memakai pemikiran kritis itu berarti menegasikan mendekasikan itu. Apa, menolak sesuatu yang kita terima apa adanya. Lalu kita membangun suatu pengertian atau apa, suatu argumentasi yang lain. Nah, beratnya di situ itu. <guluh> Karena anda saya tunjukkan foto Mas Dwi mengatakan cantik, Mas Susanto mengatakan tidak cantik. Mas Bambang mengatakan jelek. Nah, itu apa namanya? merupakan persoalan di dalam uh, kajian budaya ini selama kita tidak berangkat dari keraguan-keraguan itu ya, anda, ya bukan sekolah di sini, karena semua apa yang di, kita terima informasi itu selalu diragukan jadi itu prinsip dasar utama ya kita mau masuk di kajian budaya, lalu setiap Ilmuwan mempunyai uh, cara pandang sendiri-sendiri tentang apa itu kritis. Ya kita ambil contoh saja yang besar ya, itu diawali dengan analisis Karl Marx tentang relasi burjuis proletar dan kemudian relasi antara struktur. Upper yang struktur yang di atas menindas struktur yang lemah, lower dan middle, middle class. Jadi itu babonnya ya, babon kajian ini. Memandang bahwa relasi antara berjuasi dan proletar, relasi antara upper class terhadap lower class, ya, middle class yang kemudian itu disebut menindas, itu menunjukkan bahwa kritis itu dalam arti seperti apa yang dilakukan Karl Marx, mengkritisi persoalan-persoalan yang menindas. Jadi kajian budaya itu bukan kajian seni seperti yang dibayangkan oleh Pak bambang itu. Ini persoalan penindasan dari kelas yang tinggi kepada kelas yang rendah, kemudian juga akhirnya, Karl Marx memutuskan bahwa eh, kelompok upper class yang disebut kamar sebagai kapitalisme dia menguasai alat-alat produksi dan kemudian menjadikan pekerja itu seperti budak nah bagi mereka yang tidak pengetahuan, punya pengetahuan tentang buddha itu tersingkirkan dan itu yang dibela oleh karma nah kita yang paling mendasar ya kita membela kaum yang lemah kalau di Indonesia ya, ya kaum minoritas difabel kemudian kaum marginal ya, seperti itu yang yang yang harus kita bela, kita punya, punya kepemilahan, termasuk juga di dalamnya adalah uh, golongan-golongan yang baru, ya, seperti LGBT, kemudian single parent, dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Jadi, itu prinsip prinsip dasar pada mulanya, mengapa. Kita membutuhkan studi uh, kritis. Di dalam perkembangannya bahwa uh, pandangan Karl Marx terhadap kapitalisme itu akhirnya juga berubah karena kapitalisme sendiri memperbaiki dirinya. Ya, yang tadi dikritik oleh Karl Marx, apa membudakkan kaum lemah itu. Lah, lalu kemudian ada ya jaminan sosial. Kemudian ada kebebasan untuk berserikat. Itu merupakan perbaikan-perbaikan. Ada kemudian juga ada hak libur ya. Ya meskipun demikian kita melihat sampai sekarang ini kapitalisme tidak pernah apa memberikan keuntungan yang lebih kepada pekerjaannya ya tetap dianggap sebagai pekerja yang mengabdi untuk kepentingan pengusaha. Buktinya apa? Ya buktinya di penentuan UMR itu. Nah, karena terus-menerus berlangsung pertikaian antara berjuasi dan proletar ini, maka cara pembelaannya itu macam-macam. Khususnya periode pasca perang dunia kedua ya mulai orang berpikir ya bahwa ternyata kapitalisme itu juga membawa sebuah gerakan dehumanisasi mereka ya ngosak ngasih timur tengah itu hanya karena membutuhkan minyak cadangan minyak yang besar kemudian juga Afghanistan, Afrika, ya, semuanya itu tidak lain adalah nafsu-nafsu kapitalisme yang ingin menguasai uh, dunia. Artinya, kemudian ya, di dalam masyarakat itu ada ketidakmerataan atau ketidakseterai nah, di dalam Hindu ada kasta itu, ya, tidak bisa diungkiri lagi bahwa di dalam perkembangan... Di seluruh dunia ini, negara-negara pun kemudian terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Ada negara G20 ya, negara yang kaya-kaya, ada negara tengah, dan ada negara pinggiran. Negara pinggiran itu biasanya selatan-selatan ya, Afrika, Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dalam upaya untuk uh, apa, membebaskan masyarakat dari perilaku menindas. Ya. Mengadakan peperangan itu kan bentuk-bentuk penindasan. Aduh tumba. Lalu banyak orang kemudian uh, berpikir tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat yang lebih harmonis ya. Dan antara lain lahirnya kalkulator statis di Birmingham itu kurang lebih ya pembelaannya terhadap kaum proletar ini Yang memang uh, membutuhkan bantuan dari para pemikir kita Dan yang melandasi semua ini adalah juga falsafah filsafat yang memberikan jalan keluar dari apa adanya penindasan seperti itu. Nah, para pemikir yang eh, sangat getol ya, terhadap kritik terhadap modernitas itu adalah juga Habermas. Nah, dia menyatakan bahwa ya, kapitalisme itu bagus dan telah mengembangkan teknologi serta ilmu pengetahuan yang sangat mengagumkan tetapi juga bermas berpikir, Lalu kalau sudah maju, sudah peralatan teknologinya canggih. Mau apa yang mau berbuat gitu ya. Kok justru penindasan semakin semakin. Orang menciptakan demokrasi tetapi menurut Gunnar Myrdal demokrasi itu ya hanyalah satu sistem yang tidak membuat manusia bahagia ya. karena kekuasaan itu kemudian juga melakukan oppressing atau penekanan kepada masyarakat sehingga lahir poshumanity ya, poshumanity sendiri kemudian melihat bahwa Modernitas yang dipercaya menjadi solusi ya, dari uh, keterburukan peradaban menurutnya adalah membawa manusia ke dalam jurang. Ya. Maksudnya jurang ya, nyatanya perang ya tidak pernah berhenti sekarang. Perang dengan cara lain ya, menggunakan COVID misalnya. Ya semua itu uh, problematis ya. Masa usulnya bagaimana, apakah itu betul seperti itu. Tetapi... Ya, persoalan gerenda reformasi itu adalah kalau memang demokrasi ya mesti harus ada kesetaraan. Harus ada tempat untuk apa orang-orang dapat dia ya, melakukan apa aspirasi jadi untuk mengajukan aspirasi-aspirasi. Ya, sekarang menurut Jurgen, ya aspirasinya itu harus aspirasi negara semua dibungkam maka lahirlah hegemoni saluran-saluran yang dapat kita gunakan untuk mengkritisi dia dibabat semuanya apakah itu ulama apakah itu akademisi dan mereka membangun influencer dan buzzer buser yang gila nih yaitu itu yang di, yang dikritik Jurken Abraham maka dari itu nanti di dalam penelitian itu harus melihat ya, persoalan ini kira-kira yang diuntungkan siapa kalau yang diuntungkan orang-orang yang yang kaya yang sudah menguasai uh, aset negara ya jangan dibela kalau perlu ya diluruskan supaya kekayaannya itu dibagi pada gitu, semua orang jadi gitu. dan juga uh, sesuatu hal sendiri Ya, yang kemudian meskipun uh, saya pergi ke Inggris pada tahun 90, di sana masih sudah berubah, sudah tidak lagi melawan hegemoni berjuasi. Tetapi sekarang ini hegemoni teknologi, pemilikan teknologi itu dapat mengikat hegemoni orang, dan kemudian juga melakukan suatu tindakan-tindakan yang kurang lebih menguntungkan diri sendiri, maka lahirlah posttrut, ya. pasca kebenaran. Jadi kebenaran media itu adalah kebenaran yang semu. Jungfutriat mengatakan sebagai simulacra, jadi tidak bisa dipercaya. Padahal prinsip media itu membawa informasi yang benar, jujur, imparsial, kan gitu. Tiba-tiba Ya berubah, karena masing-masing pihak ingin aset atau kekuasaan yang lebih besar. Ya kita lihat saja lah, kita punya koran yang dulu pelita ya, sebagai koran anti pemerintah lalu republika. Ya sekarang apa ada enggak ada? Republika diberi dibeli oleh Erick Thohir. Erick Thohir itu sudah pendukungnya kekuasaan Kompas juga begitu CNN, apalagi ya sudah selesai sudah hegemoni sempurna itu nah itulah yang di dikritisi oleh Kena bermas, ya, mestinya ada dialog. Kan, enggak mau dialog pemerintah dengan paham. dan justru melabeleng orang ya dengan teroris. bisa saja dosen itu kemudian membeli teroris. Tuh, Pak, siapa undi itu, Pak? jadi itu yang... yang apa yang dikritisi, jadi yang... Dimaksud kritis itu negara harus memberikan peluang aspirasi yang bisa dikembangkan bersama jadi negara itu bukan miliknya pemerintah Masalah, Bang nah, ya, ya. tos ya, ya. nah jadi setelah kita pertama ini mencari buku panduan Ya, yang kedua adalah uh, ya membeli buku-buku yang berhubungan erat dengan itu. Yang pertama saya anjurkan adalah secoat hall, ya nah, banyak bukunya antara lain representation, ya. representation gitu. yang kedua juga juga nah bermas menulis tentang public sphere. Nah, tokoh yang kemudian juga mengkritisi situasi yang menurut mereka itu perlu perbaikan perlu diluruskan untuk mereka itu karena humanity itu mengarah ke jalan kegelapan itu ada nah, bagaimana supaya akademisi itu membangun paradigma agar supaya masyarakat jangan dijerumuskan ke dalam uh, situasi yang lebih buruk sekarang ini sudah sulit kita saja sekarang ini tidak bisa menentukan virus itu 19 itu apa itu konfirasi atau bentuk perang atau bentuk alamiah ya enggak tahu. Yang jelas kita beli triliunan itu vaksin. Setelah divaksin di tubuh saya, kaki saya dan tangan saya malah lumpuh kan. Apa itu yang mau dicari oleh mereka kita enggak tahu ya. Cara perang mereka sekarang ini tidak perlu tembak-tembakan ya. Kita sukarela datang ke rumah sakit untuk divaksin, tapi hasilnya ya seperti saya tangan saya lumpuh sama kaki saya. Kalau nanti kita sebagai pegawai negeri kalau tidak mau datang ke vaksin vaksin ya dianggap balilo ya. Itu teroris dianggap teroris. Nah, dianggap di alam kan menurut berbahaya sekali jadi ya itu yang disebut hegemoni di menurut genetuman Anda juga baca bukunya Antonio Gramsci ya kalau Antonio Gramsci lebih eh, kepada hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu ya seperti yang baru saja saya ceritakan itu tidak lagi bersifat eh, saling Mengisi saling ya, mendukung. Sosiate politik ya, politika sosiate itu menurut Antonio Gramsci itu tidak hanya menghikumumi, tapi menguasai secara sempurna ya. Seperti sekarang inilah yang kita ini mengalami sekarang. Antonio Gramsci, maka muncul konsep mengenai civil society masyarakat sipil. Jadi pergulakan eh, kebudayaan, peradaban ini menurut antirogram sih bagaimana pemerintah melakukan resisten terhadap negara atau ya, terhadap pemerintah state ya, dan state, bagaimana supaya rakyatnya itu tetap mendukungnya meskipun keuntungannya hanya digunakan untuk para aktor ya? Apa bedanya dengan apa sistem komunisme. Dan kemudian masih banyak lagi ya. Kalau saya sendiri waktu studi di Perancis, uh, di sana memang uh, memberikan satu kritik gitu. Lebih banyak berlandaskan pada persoalan-persoalan filsafati, terutama waktu mengikuti kuliah Jagderida. Kuliahnya Pierre Bourdieu, Song Putriat, Zaklakan, kemudian eh, Transalio Mereka adalah tokoh-tokoh postmodern yang, ya sesungguhnya basis mereka kebanyakan dari filsafat dan sosiologi. Tetapi meskipun dari sosiologi, Song Putriat ini lebih melihat bagaimana media massa itu ya sebagai arena untuk pamer ya pamer kekuasaan, pamer kekayaan memamerkan hal-hal uh, yang yang sifatnya itu hedonis itu bukan realitas menurut Jom Putri aja. bukan realitas itu hanya simulasi saja maka dari itu uh, dengan konsep simulacrum itu. Bahwa realitas itu. Direkayasa sedemikian rupa. Yang dihadirkan di media itu. Hanya satu. Ya, simulasi itu kan gak sungguh-sungguh gitu ya. Makanya lahir post-truth itu. Yang dikuasai oleh Donald Trump. Ya. Donald Trump itu luar biasa. Penguasaan terhadap uh, post-truth itu. Maka dia mengembukakan banyak-banyak statement yang sebetulnya hanya berbohong saja Tidak berlatar kenyataan maksudnya. Tahun 90-an itu sudah dibicarakan. Post verite namanya. Post verite, verite itu kebenaran, post itu ya pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu bukanlah sesuatu yang real. Kebenaran itu merupakan ya bentuk bentuk yang sangat emosional, bukan kepastian. Jadi satu hari contohnya Mas Susanto ingin mencari istri, ya lalu melihat di iklan itu wah dia berjalan megal megal tubuhnya yang sangat senam nggak enggak taunya semua editan itu ayo setelah di iklan ternyata bubrah mukanya sudah di permak sedemikian rupa ya di iklan tampak begitu seperti cantik seperti bidadari setelah mandi, habis mandi, waduh sudah kelihatan aslinya itu, <laughs> itu yang putriat ya, uh, insya Allah beliau masih hidup itu, sudah hampir 100 tahun itu, dia ya. orangnya lucu sekali. Ya. Nah itu memberikan apa ya inspirasi kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan studi kritis. Jadi studi kritis itu. Bukan sesuatu yang ngawur ya mesti ada realnya ada ada standarnya itu misalnya di dalam upaya melihat perspektif gender ya menggunakan pemikiran post feminism kalau kita mau melihat misalnya pergerakan perempuan laki-laki dan sebagainya di situ ada apa, ada standarnya ya standar yang mengatur atau memberi batasan-batasan tentang uh, apa yang dimaksud dengan post positivism itu. Nah, yang terakhir tentang post modern ya. Post modern. Ya, kebetulan tahun 90-an saya di tengah-tengah puncak-puncaknya post modern ya tahun 90-an itu Dan, Sebetulnya Kebetulan pemikiran-pemikiran apa? waktu saya kuliah Zadira, Pierre Gorgio itu semangatnya itu adalah bagaimana bahwa cara berpikir kita untuk memperoleh kebenaran itu tidak hanya mengandalkan pada logika lama, logika dikotomis, logika dikotomis itu bahasa Zadira adalah oposisi biner. melihat dan wanita cantik karena ada laki-laki ya. melihat mendeskripsikan malam karena ada siang ada dua biner yang kita gunakan untuk membangun satu argumentasi dan itu yang yang dilihat oleh Pak Derrida sebagai satu hal yang perlu diperbaiki ya, oleh orang Amerika disebut dekonstruksi ya karena dari apa mengambil posisi netral, mengambil posisi ragu-ragu terhadap kebenaran yang sudah ada itu, dan kemudian Zach uh, ini membangun, membangun sendiri, ya. jadi tidak ngabur, membangun sendiri ini. Maksudnya juga dengan apa banyak persoalan yang dibahas yang dibahas persoalannya bukan persoalan modernitas persoalan yang sudah berlalu baik dia dalam diskursus filsafat maupun diskursus sastra ya waktu kuliah saya sendiri ya agak sulit ya karena pergulatan diskursus di dalam kuliah-kuliah Sederita -kuliah itu menggunakan apa sastra-sastra lama Prancis ya seperti Racine, Baudelaire, dan lain-lain yang kita nggak pernah kenal itu. Tapi ya kita menangkap sajalah apa garis besarnya. Menurut saya Zakhirida itu ya kritis di dalam pengertian menemukan argumentasi lain itulah. Jadi kalau orang tua saya definisi cantik misalnya Ya, di sini cantik itu rambutnya panjang, kulitnya kuning langsat, terus kemudian hidungnya mancung, apa taunya gede wopintang, terus kakinya nawon kemit ya. Jadi itu itu itu, itu wanita cantik. Tapi ya sekarang kan ya, sudah berubah ya. Jadi enggak begitu. Yang penting solehah cerdas, meskipun hidungnya pc nggak soal. Itu, itu pemikiran Jagderita yang paling gampang seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau ya, kita berpikir secara kritis itu, apa yang dikatakan oleh narasumber kita harus diolah. Saya baru saja menguji tadi. Ya, ya itu memindahkan cerita kancilnya orang-orang ke dalam disertasi ya. Ya mohon maaf, saya tidak tebut. Ya, analisis jangan ecek ecek begitu. Analisis itu harus menggunakan perspektif, teori, pendekatan. Analisis omongannya A begini, omongannya B begini, omongannya C nah begini. Jadi itu ya begini begitu. Ya ini Pak Bambangnya mesti pusing itu dia. Siap-siap. <tuk> <tuk> <tuk> Jadi caranya gimana, Pak Bambang? Supaya tidak ketinggalan, ya tadi buku-buku Antoni Gramsci dibaca, disakteri ya. Ridjat dibaca, kemudian ada Umberto Eco dibaca, ya. Hall dibaca, Jurgen Habermas dibaca. Nanti kalau Anda sudah membaca, ya saya masuk ke dalam filsafat ilmu pengetahuan gampang. Ya, Ya, ya, Prof. ya. Gitu. Dan ya, biasanya saya itu ingin yang setelah anda baca itu anda kemukakan. Nah, oh saya hari ini membaca apa, ulasan tentang karya Pierre Bourdieu tentang tikus misalnya. Nah saya ingin presentasi itu. Gitu. Untuk mata kuliah ini kira-kira bluetooth uh, device. Eh referensi utamanya penulis Prof. Tadi saya sebutkan tadi. Tadi kan sudah saya sebutkan. Fujunya J. Pedida. punya Pierre Bertieu tentang Habitus, itu Jurkenda Bermas, Antonio Gramsci. Stewart Hall. yang disampaikan Prof terkait dengan hegemoni bahwa hari ini sebenarnya ada ada ada kegelisahan yang yang mungkin bukan cuma kita sebagai kaum akademisi atau orang-orang terpelajar dalam hal ini tentu saja banyak orang yang hari ini melihat kenyataan bahwa pemerintahan hari ini, ini kalau boleh dibilang kalau kita jujur ya kalau kita enggak kalau kita ngomong, ngomong eh, di media atau kita share di medsos, maka kita akan menjadi di bu, jadi bulan-bulanan para buzzer itu nah, Karena kita diskusi dengan profesor dan kawan-kawan saya kira mudah-mudahan tidak jadi tidak jadi sesuatu yang apa dianggap masalah gitu atau enggak apa-apa yang... ngomong apa saja nggak apa-apa di sini ya. Ada ngomong apa ya. saja ngomong wanita telanjang juga enggak apa-apa ya. itu masalah ya. ya. seperti itu. Jadi uh, Bagaimana menurut pandangan profesor sendiri melihat keadaan yang sudah tidak sangat akut lah. Boleh saya bilang orang berbicara saja sudah dilarang sampai stadium empat. Artinya dari dunia akademisi sudah tidak bisa apa-apa. Dari masyarakat yang lain juga sudah tidak bisa apa-apa. Karena memang betapa pemerintah ini mengontrolnya sudah sudah sangat sudah sangat dalam gitu ya, sudah sangat dalam. E, kalau dilihat hari ini kalau kita membaca berita hari ini betapa uh, korupsi sudah menjadi sesuatu yang sangat parah kemudian hukum menjadi jungkir-jumpal keadilan itu tidak ada kalau menurut prof pandangan prof itu bagaimana mengembalikan Indonesia ke dalam kondisi yang yang lebih baik itu caranya bagaimana Prof saya nah, itu yang tadi saya katakan hegemoni sempurna itu seperti itu itu yang harus kita lawan dan itu yang dilawan oleh Zagerida oleh Atoneo Gramsci, Jurgena Bermas, Adurno ya. Tetap kita menyuruhkan perlawanan gitu ya Pak, tetap ya sebisa kita dengan apa? Ya kalau ilmuwan ya dengan yes. ilmu pengetahuan. Kalau AB Prisik ya dengan gerakan ya. Kalau partai ya di meja parlemen, kan gitu. Jadi ya tugas masing-masing. Anda kalau Pak Bambang ya menulis buku. Ya disertasi itu disertasi anda itu nanti yang akan menyumbangkan kepada banyak orang bahwa kebijakan politik yang terjadi saat ini itu tidak benar. Wah itu luar biasa loh. bisa mengungkapkan fakta-fakta itu. dan itu merupakan kajian dari para sarjana atau dokter, dokter pada.